Halo rekan-rekan, jadi kali ini kita mau kirim berangkas yang namanya Cobra Cobra yang artinya keras dan tangguh Berangkas Cobra yang ini ukurannya sedang atau size 3 Rencananya berangkas ini mau dipakai customer untuk rumahnya di lantai 2 Ngeri juga ya, gimana nanti ke lantainya, padahal rusak dong Tenang aja, jangan panik, jangan khawatir Daripada penasaran, mari kita simak terlebih dahulu Sebetulnya cara yang paling cepat adalah menggunakan katrol hanya saja karena rumahnya kurang mendukung jadi kita pakai cara yang manual jadi di sini kita pakai metode balok dibalut tambang ya cara tersebut membuat proses penekan yang curam seperti ini agar lebih mulus dan aman dijamin nggak bikin lecet pantai udah dari situ kita tinggal geser-geser aja sampai ruangannya dan selesai tinggal demonstrasi untuk cara penggunaannya bagi Anda yang mau pesan berangkasnya, langsung aja nggak usah repot. Kita yang urus sampai TKP. Yuk, langsung aja di booking berangkasnya. Yang mau konsultasi juga boleh banget, ya. Jangan malu-malu.